Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aquarius di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang Aquarius di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu asmara seorang Aquarius di bulan April tahun 2021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 jika kartu support energi sudah kita dapatkan kini saya akan mengambil kartu kesimpulan atau memperkuat suatu pengamalan zodiac Aquarius di bulan April tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini saya kita membuka dan membacakannya untuk kesehatan seorang Aquarius adalah Six of Swords ataupun a secara umumnya Six of Swords diartikan sebuah pengalaman kehidupan sebuah pencarian dan sebuah pengalaman yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan dan di sini menggambarkan bahwasanya kesehatan tidak akan mempengaruhi apapun meskipun seorang Aquarius menjalani kehidupan dan meskipun seorang Aquarius sedang mencari kehidupan yang lebih bagus lagi dan di sini seorang Aquarius belajar dari pengalaman hidupnya, yang dimana di sini untuk menjaga mengkontrol kesehatannya agar lebih bagus di bulan April tahun 2021 serta di sini seorang aquarius akan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta dan bersama orang-orang yang ia sayangi ataupun keluarganya dan untuk support energinya adalah kenaik opkap. Secara umumnya, naik off-cut itu diaktikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, dan seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Aquarius di bulan April tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa, dikarenakan di sini seorang Aquarius belajar dari pengalaman masa lalu, yang dimana didukung disupport oleh pasangan, saudara, ataupun orang-orang terdekat Aquarius sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, dosta. Secara umumnya, destar itu diartikan impian, harapan, dan cita-cita. Dan jika kartu destar kita gabungkan dengan kesehatan seorang Aquarius di sini menggambarkan, seorang Aquarius mempunyai impian, harapan, dan cita-cita untuk membahagiakan keluarga tercinta yang dimana didukung sahabat, kerabat, ataupun pasangan. Di sini seorang Aquarius tidak akan mendapatkan dampak negatif kepada kesehatannya untuk berjuang mendapat kebahagiaan keluarganya tersebut. Untuk kartu keuangan seorang Aquarius adalah Ace of Pentacles. Secara umumnya, Open mentaklati itu diartikan awal mula permulaan mencoba hal yang baru, mencoba pekerjaan yang baru, yang dimana di sini menggambarkan keuangan seorang Aquarius di bulan April tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun, di sini terlihat ataupun kelihatan bahwasanya seorang Aquarius berjuang mencoba hal yang baru di dalam kategori mencari keuangan, ataupun mencoba usaha yang baru, di mana untuk meningkatkan keuangan serta di sini seorang Aquarius digambarkan mencoba sebuah pekerjaan ataupun membuka sebuah usaha yang baru di luar usahanya sekarang yang dimana tujuannya untuk meningkatkan keuangan seorang Aquarius di bulan April tahun 2021 dan di sini juga bisa digambarkan bahwasanya seorang Aquarius akan membuka usaha tambahan usaha cabang untuk meningkatkan mendongkrak keuangan di bulan April tahun 2021 dan untuk support energinya adalah kenaik open Secara umumnya, kenaikan oban itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang usianya sudah dewasa, seseorang yang lebih dekat dengan Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aquarius di bulan April tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di sini seorang Aquarius mempunyai usaha yang baru, taktik yang baru untuk meningkatkan keuangan yang didukung penuh oleh seorang pasangan, sahabat, serta kerabat Aquarius sendiri. Dan jika kartu destat tergabungkan dengan keuangan seorang Aquarius di sini menggambarkan seorang Aquarius mempunyai harapan impian dan cita-cita untuk meningkatkan serta mendotrak kehidupan lebih bagus di bulan April tahun 2021 dengan mencoba hal yang baru usaha yang baru usaha tambahan usaha sampingan yang didukung oleh sahabat pasangan serta orang-orang terdekat Aquarius sendiri untuk kartu kartu pekerjaannya adalah dua ataupun dua tempat. Secara umumnya tujuan itu diartikan bersifat memilih dua tindakan, satu lakukan, satu tinggalkan dan di sini juga bisa dikategorikan mendapatkan dua bagian. Dan di sini menggambarkan untuk karir pekerjaan seorang Aquarius di bulan April tahun 2021, karir pekerjaan yang akan mengalami tambahan, mengalami perubahan ataupun yang dimana di sini mengalami peningkatan. Karena di sini seorang Aquarius akan mencoba usaha yang baru mencoba usaha tambahan usaha sampingan yang disimbolkan dengan Tufan dengan mengerjakan dua pekerjaan, yaitu Eoopentafel sebagai kartu pendukung yang dimana mencoba hal yang baru untuk mendongkrak keuangan kehidupan. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Aquarius akan memilih satu pekerjaan yang dimana di sini akan mendongkrak serta berdampak lebih baik kepada kehidupannya serta meninggalkan pekerjaan yang lama. Dan disini juga bisa dikategorikan seorang Aquarius akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang dimana bernilai positif, berdampak positif kepada kehidupan keuangan Aquarius sendiri. Dan untuk support energinya adalah Page of Cup Secara umumnya, page of card itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan karya pekerjaan seorang Aquarius di bulan April tahun 2021 akan mengalami perubahan, mengalami peningkatan, yang dimana di sini seorang Aquarius akan didukung serta didoakan oleh seorang anak, dan di sini seorang Aquarius mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak Aquarius di bulan April, dan di sini juga dikategorikan seorang Aquarius akan membahagiakan keluarga di bulan April tahun 2021. Dan jika kartu destar kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan impian, harapan, cita-cita seorang Aquarius untuk membahagiakan anak, membahagiakan keluarga di bulan April tahun 2021 akan ia wujudkan dengan cara meningkatkan keuangan, meningkatkan kehidupan serta menambah pekerjaan. Yang dimana di sini tujuannya untuk membahagiakan keluarga serta berdampak positif kepada kehidupan dan keuangan Aquarius sendiri. Dan untuk hubungan asmaranya adalah Ten of Cup ataupun 10 ya. Secara umumnya Ten of Cup itu diartikan kita bisa membangun keluarga yang bahagia, hubungan yang bahagia, hubungan asmara yang lebih bahagia. serta di sini bisa dikategorikan mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Aquarius di bulan April tahun 2021. Kepada seorang aquarius yang sedang single, ia akan menemukan tambatan hati tujuan hati di bulan April yang dimana di sini tujuannya untuk melangkahkan kaki menjalin hubungan asmara yang lebih bahagia serta mempunyai tujuan untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius dan kepada aquarius yang sudah berpasangan di sini seorang aquarius bersama pasangan akan mendapatkan kebahagiaan harmonisan hubungan asmara di bulan April tahun 2021 yang dimana di sini seorang aquarius juga akan mendapatkan pertumbuhan di bulan April yang dianggap sebagai sumber kebahagiaan ataupun yang dianggap sebagai membuat kebahagiaan kepada seorang Aquarius bersama pasangan di bulan April Tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa dan seseorang yang lebih tua dari Aquarius sendiri dan di disini menggambarkan kepada seorang Aquarius yang sedang single akan menemukan pujaan hati tambatan hati serta menjalin hubungan asmara dengan Seseorang yang dimana tujuannya untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara yang didukung penuh oleh orang tua pasangan serta orang tua Aquarius sendiri dan kepada Aquarius yang sudah berpasangan di sini akan mendapatkan keharmonisan kebahagiaan serta mendapatkan keturunan di bulan April tahun 2021 yang dimana di sini akan mendapatkan dukungan support dari orang tua Aquarius serta orang tua pasangan Aquarius sendiri. Dan jika kartu destar kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan impian, harapan, dan cita-cita seorang Aquarius untuk mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara akan terwujud di bulan April tahun 2021, yang didukung penuh oleh orang tua Aquarius serta orang tua pasangan Aquarius sendiri. Dan untuk angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan April itu berada di angka 6, 6:1, 12, 20, dan 70.